Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kualitas film Netflix yang jelek atau mungkin kurang bagus atau uh, bisa dibilang apa ya, ancur gitu ya. Jadi kalau kalian lihat itu ada kotak-kotaknya jadi bitrate-nya tuh kelihatan gitu. Dan mungkin kalau kalian uh, sering nonton Youtube dan baru juga sih, baru masuk ke Netflix itu ya, baru terjun ke Netflix atau ke dunia Netflix, di Netflix itu enggak kayak YouTube gitu yang jujur yang saya jujur menurut saya yang nggak uh, yang enggak saya suka gitu. Uh, di sini nggak ada pengaturan dari videonya gitu. Misalnya kalian pengen ganti nih, ah saya pengen ganti ke 4 k atau saya pengen ganti kedua k gitu. Itu nggak ada. Jadi kalian harus atur langsung dari uh, akun kalian gitu. Dan kalau kalian memang cuman punya HP gitu, atau mungkin kalian cuma main di HP, sebenarnya bisa aja. Kalian cukup tinggal uh, pakai browser kalian, misalnya Chrome atau mungkin uh, Mozilla. Kalau mungkin kalian Pakai internet deh, ya, pakai internet, browser internet namanya di uh, Samsung gitu, browser bawaan Kalian bisa langsung aja masuk ke Netflix karena ini nggak bisa diatur dari aplikasi Netflixnya. Kalau mungkin kalian juga pakai aplikasi Netflix di laptop kalian, itu nggak bisa diatur gitu untuk uh, aplikasi Netflixnya. Nah, jadi kalian cukup tinggal ke profil kalian gitu, misalnya kalian baru beli akun gitu mungkin, atau kalian baru uh, daftar juga untuk subscriptionnya. Kalau akun kayak gini kan cukup tinggal pilih aja akun yang kalian pakai gitu dan tinggal kalian cukup ganti aja untuk yang playback settingnya ini yang paling bawah biasanya kalian cukup ganti ke change gitu uh, ada tulisan change tinggal kalian klik aja dan di sini adalah uh, data usage per screen jadi akan ada uh, tulisan data usage per screen ini maksudnya adalah uh, seberapa kuota yang bakal dipakai per akun ini gitu jadi nanti kalian kalau misalnya pengen uh, best video and audio quality gitu kan nanti kalian bakal uh, memakan sekitar ketiga giga per jam gitu untuk uh, HD atau mungkin SD kayaknya full SD uh, SD di sini kayaknya 720, dua ya tapi di sini nggak ada full uh, HD gitu kalau full SD itu sepuluh delapan adanya SD sama ultra SD jadi untuk ultra SD ini adalah empat eh uh, tujuh giga gitu per jam. Jadi kalau kalian misalnya pengen nonton film 4K gitu di TV 4K ya kalian harus siapin sekitar 7 giga per jam gitu. Uh, kalau kalian pakai WiFi sih lebih bagus, tapi ya di WiFi juga ada FUP ya, ya nggak usah disebutin lah ya yang mana gitu provider nya yang usah disebutin lah. Dan sini ada juga medium kalau kalian misalnya nggak nggak nggak terlalu pengen ya. Standar aja lah videonya yang penting gak ya, kotak-kotak Mungkin kalian uh, pengen yang medium aja Itu sekitar 1 giga per jam Atau ya lebih tepatnya 700MB lah ya 07 giga itu adalah 700MB uh, per jam gitu Jadi kalian bisa ganti aja ke medium tapi karena saya pakai wifi gitu ya Jadi saya nggak harus mikirin kuota Yang saya pikirin cuman FUP Jadi saya pilih yang high aja dan ya safe aja gitu Setelah itu kalian save Dan uh, ini nggak langsung uh, berubah gitu ya Untuk uh, mungkin untuk settingannya Mungkin kalian bisa tutup browsernya Kalau kalian pakai uh, laptop atau PC Kalau untuk di HP kalian bisa coba untuk tutup aplikasinya dulu Terus buka lagi Jadi kalian restart lah ya intinya gitu Dan ini uh, jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan teks searching. Bye bye